dan terhangat sebentar leslah tentunya kekabar pertama persahabat ada spesial dari Ayyofan Hakim nih persahabatnya yang mana Pak Hakim memposting sebuah postingan bersama sama Lesti dan internet bakti persahabatnya Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Tentunya, rangkaian acara pengajian dan siraman hari ini berjalan dengan lancar. Makasih, Ayat Pan, dan tentunya, makasih Indra Bagian. Tentunya, sudah ikut serta. Tentunya, merayakan acara pengajian dan siraman hari ini bersama. Diaduk akan selalu yang terbaik untuk tidak lagi saingan kita. Ayah hakim juga menuliskan sebuah kalimat caption Alhamdulillah Etelesti Kejora Bahagianya para sahabat, ya terlihat Postingan ini tentu mereka sangat Menikmati dan sangat bahagia Wow tentu makin gak sabar Untuk menunggu besok para sahabat, ya Acara yang paling ditunggu Tentunya akan bernikahan Selanjutnya kita lihat juga persahabat ada sebuah unggahan terbaru juga Dari Ayah Kejora Memposting sebuah postingan Keluarga besar bareng khosni persahabatnya Masya Allah Alhamdulillah berjalan dengan lancar Kata ya sahabat ya Alhamdulillah Masya Allah sehat-sehat Allah, terus persahabatnya Doakan untuk semuanya Mudah-mudahan selalu sehat Selalu bahagia dan selalu diberikan Kelancaran untuk berikutnya juga persahabat ya kita lihat di sini adonanya terbaru dari Kak Tio Santi masya Allah ternyata menghadiri acara pengajian dan Lesti Leslie semalam tentu ada pertemuan kayaknya uh, ngundang persahabatnya masya Allah luar biasa dihadiri oleh Kak Tio Santi kita turut tentunya bahagia dan bangga bahwa Lesti selalu banyak orang-orang baik dan orang-orang hebat mendukung dan support ya ada kalimat keran juga dituliskan acara siraman di LSD lancar dan sukses semoga acara akad dan tasyakuran juga berjalan dengan lancar amin mudah-mudahan persahabatnya semuanya berjalan lancar. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, mensupport, mendukung untuk Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar bahagia malam hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian selalu berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.